Janji Allah kepada orang yang suka memelihara kucing Pertama, mendapat rahmat dari Allah pada hari kiamat Kedua, dosa-dosanya dapat diampuni oleh Allah Ketiga, bernilai sedekah bagi orang yang suka memeliharanya Keempat, mendapat ampunan dan ridho dari Allah Terakhir, menambah timbangan amal baik di hari kiamat Walohu Alam Bis bisawab.